dapat lagi. Wow, dump truck nih teman-teman. Bisa dipakai main nih teman-teman. Ada yang suka dump truck, teman-teman? Hmm. Ini keren nih teman-teman. Wow, keren lagi. Ayo kita cari mainan. Kita cari wadah dulu. Nah, ini langsung nah. ada nih wadahnya. Yeay. Ayo kita langsung cari. Oke. Okay. Hmm, kita cari di dekat ombak teman-teman. Woo, dapat nih, wadidaw! Ini mobil apa nih, teman-teman? Wow, keren banget! Wadidaw, mantul, mantul, mantul! Kira -kira kita dapat satu ini, apa? Sepertinya Ini helikopter, teman-teman. Pakai topi, dia cari lagi di sini. Banyak mainan nih, terbawa. Wow, ada lagi nih, ini ekskavator nih teman-teman warnanya merah. Oh, mantul mantul. Wadidaw Cari lagi. Nah. Oh, kita langsung dapat dua. Wow. Ini mobil yang bawa hewan, teman-teman. Keren okay. nih. Nanti kita cari mainan hewan juga, teman-teman. Karena sudah ada mobil bawa hewan. Hmm, dapat helikopter juga. Hei.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 satu dua tiga wow ini mobil ban besar warnanya kuning hmm, keren banget kalau yang ini oh ini mobil pemadam teman-teman warna hijau nih biasanya mobil pemadam warnanya apa teman-teman kasih tahu ya hmm dapat helikopter lagi wow ye! Yeah. keren banget kita sudah dapat banyak teman-teman. Wadah kita sudah hampir penuh nih. Hmm. Hit. Masih ada nih. Apa nih warna biru. Wow helikopter lagi teman-teman. Yuk kita simpan. Nah ini ada lagi. Wow pesawat-pesawat yang hanyut terbawa ombak nih. Wow Hah? keren banget. Nah, kita sudah dapat mainan nih teman-teman. Sudah banyak nih, sudah penuh. Wow, di sini di pantai banyak banget nih mainan. Ayo kita hitung mainan. Kita hitung sama-sama ya teman-teman. Biar okay. kita bisa tahu jumlahnya teman-teman. Satu. Nah, ini baling-balingnya lepas. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Wop. Jatuh. Habis puluh. Sebelas teman-teman. ye Kita dapat sebelas mainan hari ini. Besok kita cari lagi ya. Biar semangat. Kita... Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Biar kita makin semangat lagi nih cari mainannya Dadah